Oke okay, selamat siang bosku Balik lagi dengan WiFi Dan di video gue kali ini gua akan ngebahas tentang Cara nembak wifi ya guys ya Jadi dengan sistem Mode PTP Point to point uh, Untuk Alat yang diperlukan Kalian memerlukan Dua Tenda 03 Tenda 03 yang 5 km Ini dua dua unit terus sama roternya roternya gua pakai n300 tenda juga banyaknya tenda ini untuk yang nanti tahulah jadi ini sistemnya ini yang satu ditaruh di dekat sumber WiFi terus yang satu lagi ditaruh di rumah kita ya guys ya jadi saya gambarin dulu skemanya, oke, langsung saja kita dan ini tiang untuk mode WiSP-nya, ini dari sumber, sumbernya dari warung ini, jadi deket, nggak jauh juga. Oke, jadi gua pasang di sini, arah yang tuj tuju itu di sini, sekitar sini, titik sini. dan setelah itu oke, dan setelah itu kita colokin hidupin tendanya kita colokin aja ini ini settingan yang bu, nanti gunain wireless jadi nggak pakai kabel lainnya guys ya oke kita tunggu hidup dulu udah hidup oke kita cek di komputer kita menuju langsung ke WiFi ini tenda <coughs> nama defaultnya kita konekin oke okay. udah connect tapi enggak ada sinyal ya no internet akses jadi kita menuju ke browser Menuju ke browser, kita ketik aja untuk IP addressnya nya <coughs> Oke, okay. berarti defaultnya <coughs> IP default-nya 192, titik untuk defaultnya admin, terus untuk passwordnya admin juga kita masuk. Nah, ini settingan masih settingan bawaan ya, jadi di mode ap access point ini untuk video selanjutnya kita bahas. Access point dah, untuk kali ini kita bahas BISP yang ini. Oke, jadi di quick set, set up ini status. Oke okay, transmit jadi ini di quick check quick setup langsung pilih saja Wisp nah ini terus klik next barunya kenda nah. Oke okay, ini sumber WiFi yang mau kita tangkap sinyalnya 73dbm main jelek sih, nih, terus, oke. oke kita klik next. Untuk ini upstream apa lah? Ini sumber wifi yang kita tembak. Jadi ini password, ini password wifi yang kita tembak. Jadi jangan salah passwordnya aja, bukan password modem tiga. Jadi ini password wifi yang kita tembak. Ini channel satu, terserah. Sebaiknya channel 6 aja lah. Channel enam pakai channel 6 aja ya guys ya. 6 inscription algorithm kita pakai tkipas untuk password. Ini oke, lakukan dulu. Ini jangan salah passwordnya. Oke okay. Terus Dynamic Jangan static ya Kita pakai DHCP aja Jadi biar Gampang Nanti otomatis Oke okay, next Ini Jadi bisa dirubah Nama Tenda kalian Misal Ini penangkap Penangkap Atau WISP gitu aja lah ini dari SP, SP, security mode-nya kita kasih WPA 2 PSK. Ya, ini. tipe ini TKIP Untuk passwordnya kalian pilih, terserah kalian aja lah. Ini gua pakai ini aja lah, satu, 6 biar gampang. Kalian bisa isi sesuka hati kalian. Oke, klik next. Nah ini subnet max IP addressnya berubah Enggak berubah masih default Bisa kalian rubah juga Misal di berapa segmen ya Nanti satu segmen sama yang Mode client Misal ini 21 Yang tenda 03 yang satunya ini dua sepuluh gitu Satu gitu Jadi satu segmen Oke klik next Terus save nah nunggu ini sistem reboting itu 2 menit tunggu aja sampai selesai oke proses selesai jadi terputus karena masuknya ganti ya. dari password kita masuk lagi ke sini ke ini wireless terus kita nih WSP udah muncul kita connect nih ada security modnya tadi 1 sampai 8 satu dua tiga empat lima enam tujuh 8 Oke masuk hmm, bentar nah udah dapat internet aksesnya ada WSP kita masuk lagi admin password masih sama Akin nah kita pergi Bentar, apa ini ini ke wireless basic Oke okay. ini biasa gua nggak bisa biasa rubah buat settingannya settingan default aja ini channel 6 password SSID enable jadi biar bisa ditangkap nanti biar bisa kebaca channel bandwidth auto aja terus extension 2 Oke okay, enggak ada yang berubah ini buat passwordnya enggak ada yang berubah juga Oke okay, enggak ada yang berubah nah ini untuk transmit powernya kalian maksimal aja guys sebenarnya ini enggak boleh sih guys tapi buat biar bagus kalian maksimalin Oke okay, save terus pergi ke mana tadi Oh iya ini advance pergi ke advance lalu seperti ini settingannya. nah ini horizon horizon itu ke datar ya guys ya datar jadi <tuh> untuk yang ketinggian PTP-nya itu setara standar, jadi nggak dari atas ke turun atau dari turun ke atas gitu, jadi PTP-nya datar. Jadi kita pilih horizon, pilih horizon, jangan vertikal ya. Kalau vertikal biasanya dari gunung di pegunungan lah. Itu, terus untuk mana ini DTM signal. Oke, ini semuanya udah terus distance tend jangan dijauh-jauhin ya guys soalnya ini tend 03 maksimal 5 km jadi ini gua setting di 3 km aja cukup soalnya jaraknya cuma 350 meter oke okay, kita save terus udah sebelum save oke okay, terus kita ke ini udah gini aja usah dikasih land red itu juga default bandwidth default jangan di ini in Oke okay, make filter make oke okay, network service Oke okay, udah semua selesai kita coba dulu buat internet tanya bunga. nah ini kita pakai yang WSP yang kita setting tadi tenda yang kasih kita kasih nama WSP kita pergi ke YouTube coba sekali okay, Oke bisa video Oke okay, bisa Nah selanjutnya kita setting tenda 03 yang mode Client oke mode Client jadi Bentar. baik jadi selanjutnya kita setting router yang di rumah kita oke langsung kita masuk saja konekkan dulu tenda ya yang ini konekin dulu ini via wireless lagi nggak pakai kabelan, jadi caranya masih sama. Oke, okay, connect tapi belum ada akses internet. Kita masuk ke IP addressnya Tenda lagi. 192, Oke, okay. ini IP address default Tenda, masih sama juga admin. Nah, Oke Jadi kita setting Buat yang mode client Jadi yang di <sumper> Sumber, dekat sumber itu Kita tadi setting WSP Nah sekarang kita ke Yang ke nangkepnya Tenda 03 yang nangkep Yang berada di rumah kita Ini di mode ya. Quick setup Terus mode client Kita checklist terus next Tunggu bentar nah ini WSP ini nama sumber wifi tenda kita tadi yang kita setting kita kasih nama WSP tadi kita klik terus next ini WSP ya jangan lupa ini masih seperti yang tadi WSP terus passwordnya tadi 12345678 ya 12345678 jangan salah ini password yang kita tembak jadi bukan password untuk ini oke okay. udah seperti itu ini calon 11 kita rubah ke channel 6 next 21 masih itu Oke okay. next next save kita tunggu prosesnya nah untuk selanjutnya karena kita di mode client kita harus gunain kabel LAN ya guys jadi satu kabel LAN kita colokin di laptop kita ini di sini nah yang satu kita colokin di POE nya POE nya tenda nih kabelan LAN jadi kita colokin di pinggir. Oke okay ke komputer lagi oke okay, kita cek oke okay, sudah terhubung dapat internet akses kita coba lagi langsung ke youtube oke okay, dapat ya apa dapat sinyal sekarang kita setting untuk router N Tenda N301-nya. Jadi kita setting ini buat dari kabel LAN. Karena kabel LAN dari sini nanti dari ini. Jadi kalian membutuhkan kabel LAN yang ini, guys. Ini sepanjang tiang. Yang ini sepanjang tiang. Terus yang ini ke router jadi cukup sedikit aja guys jadi nanti settingannya seperti ini ini menuju ke router oke dari kabelan sini kalau kabel yang poe kabelan poe menuju ke tendanya itu kalian butuh sepanjang tiangnya sama tempatnya jadi kalian kira-kira sendirilah panjangnya berapa kalau gua cuma 10 meter cukup lah Oke, langsung saja kita setting tendanya buat router N301-nya.